Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersuara lagi kembali pada pembahasan soal-soal pretest -soal PPG PAI dalam jabatan. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal aspek pedagogik. Ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2022. Oleh saya Muzakir S.Ag.GR Baik kita mulai pembahasan soal pertama A adalah siswa kelas 11 SMA yang paling pandai di kelasnya Ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara Semenjak ayahnya meninggal dunia A sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja Bila Anda menjadi guru di, dari A Maka yang dilakukan adalah A menasihati A agar tetap memprioritaskan sekolah dengan baik, B mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan pada A. C memberikan solusi cara mendapatkan penghasilan di luar jam sekolah. D meminta A untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja dan E meminta kepala sekolah untuk memberi beasiswa pada si A. silahkan jermati Bapak Ibu, yang mana yang paling tepat untuk seorang guru? Bagi siswanya Jawaban yang tepat adalah D Meminta A untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja Soal berikutnya Pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Aliyah dengan materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis Pembelajaran dengan capaian siswa mampu memimpulkan materi yang telah diajarkan Melalui teks bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis Jawaban yang tepat adalah Dari pilihan A. Tanya-jawab B. Menghafal hadis dan terjemahannya C. Ceramah D. Penulisan teks hadis Atau E. Memberikan harakat pada teks hadis Silahkan dicermati Jawaban yang tepat adalah B. Menghafal hadis dan terjemahan Soal berikutnya Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah Islam Terlihat siswa kelas 8 Sanawiyah mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah A. Studi Pustaka B. Kuantitatif C. Kualitatif Kuantitatif D. Deskriptif Analisis ataukah E. Kualitatif? Silahkan dicermati analisis data apa yang dapat disajikan dari deskripsi tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Deskriptif Analisis. Soal berikutnya. A, termasuk siswa yang pada di kelas Pada suatu saat, A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah Karena usaha orang tuanya mengalami penurunan Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A, memanggil orang tua A untuk segera membayar sekolah Supaya tetap dapat mengikuti ujian B, memberikan keringanan Oh ini, double. Soal berikutnya, perhatikan potongan RPP pada kegiatan pembelajaran berikut. Satu, kegiatan awal. Memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi perkembangan Islam. Memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar sejarah perkembangan Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, kegiatan inti. Siswa membaca literatur atau referensi tentang sejarah perkembangan Islam. Siswa mengamati perkembangan Islam, membuat bagan perkembangan Islam, pameran bagan dan hasil saling mengomentari dan yang ketiga kegiatan akhir tanya jawab tentang materinya guru memberikan tugas untuk mencari pengertian sejarah untuk pertemuan selanjutnya berdasarkan langkah kegiatan RPP di atas maka kompetensi dasar yang akan dicapai adalah A. menyebutkan perkembangan Islam B. memahami perkembangan Islam C. menjelaskan dan mempraktikkan perkembangan Islam D. mempraktikkan perkembangan Islam atau e menjelaskan perkembangan Islam silahkan dicermati Bapak Ibu jawaban yang tepat dari pilihan ini adalah b memahami perkembangan Islam soalnya mempresentasikan hasil diskusi siswa dan merespon masukan dari teman sejawat didominasi oleh siswa pada tingkat MTs dan Ma Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan intelektual mereka yang berada pada operasional formal. Tahapan ini merupakan teori belajar A. sosial, B. humanistik, C. kognitivistik, D. behavioristik, E. konstruktivistik. Silakan dicermati apa pilihan jawaban Anda. Tahapan teori belajar jawaban yang tepat adalah C kognitivistik soal berikutnya di dalam materi pelajaran VIKI pada siswa kelas 4 SD ada beberapa siswa mendapatkan nilai mencapai atau melampaui KKM yaitu 70 ada beberapa siswa yang lebih cepat menyelesaikan tugas belajarnya dari teman-teman yang lain sehingga guru berinisiatif untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilannya kegiatan ini disebut A Pengayaan b. Akselerasi c. Remedial d. Pemberian tugas e. Kelas tambahan silahkan dicermati Bapak Ibu dan pilih jawaban yang tepat adalah a. Pengayaan soal berikutnya. Menghafal adalah pola belajar dengan model konvensional yang masih dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini Stigma menghafal yang sudah sangat lekat pada mapel PAI Merupakan implikasi dari komponen berikut ini Kecuali A. Sumber belajar yang minimalis B. Kreativitas guru yang belum menguat C. Strategi yang kurang variatif D. Media pembelajaran yang minim Atau kah? E. Cakupan materi yang luas Silahkan dicermati. Pilihan Anda yang benar adalah E. Cakupan materi yang luas Berikutnya, guru mengamati kemampuan menemukan ibrah dan materi kisah-kisah Nabi dan Rasul sangat lemah Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pelajaran menggunakan video Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan kelas di atas adalah: a) mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? b) bagaimana media video yang baik untuk pembelajaran siswa terkait kisah-kisah nabi? c) apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah nabi? d) apakah melihat video lebih penting dari penjelasan guru? ataukah e? Seperti apa penjelasan guru agar dapat didengar oleh siswa? Silahkan dicermati. Anda pilih yang mana? Jawaban yang tepat adalah C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah nabi? Soal Perkembangan peserta didik dalam pembelajaran senantiasa memiliki perbedaan dalam hal intelektual, moral, emosional, dan sosial. Adakalanya terhadap materi ajar PAI tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti dari apa yang disampaikan oleh guru. Salah satunya kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru A. Menyadurkan buku kisah Nabi Muhammad SAW. B. Menjelaskan dalil kerasulan Nabi Muhammad SAW. C. Menyediakan media gambar atau video. D. Melakukan storytelling atau cerita. Ataukah E. Meminta peserta didik untuk mempresentasikan. Silahkan dicermati bapak ibu. Jawaban yang tepat adalah C. Menyediakan media gambar atau video. Soal berikutnya guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah, maka ketika diundang rapat kenaikan kelas, hendaknya dapat A. memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama B. menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama C. mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam suatu janjang kelas D. ikut memberikan per. Pertimbangan dalam memutuskan naik tidaknya siswa itu. Dan E, bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwakilannya. Perwakilan, yang maksudnya ya. Jawaban yang tepat setelah dicermati, Bapak Ibu yang berbahagia adalah. Ternyata pilihan D, ikut mempertimbangkan, memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik tidaknya siswa tersebut. Soal berikutnya, ketika guru mengajar di suatu kelas, ada siswa pertukaran pelajar dari negara lain dan saat itu didapati ada siswa yang tidak mau berkenalan dengannya karena kurang terampil menggunakan bahasa Inggris, maka guru meminta siswa tersebut untuk A. Meminta guru bahasa Inggris memperbanyak percakapan, B. Ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal, C. Memberi catatan kurang pergaulan dalam aspek sikap sosial, D. Belajar bahasa Inggris lebih dengan tekun dan giat lagi. E. Meminta teman sebangku membelajarkan bahasa Inggris. Cermati, Bapak Ibu. Lalu, pilih yang paling tepat adalah B. Ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal. Berikutnya. Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan membuat modul pembelajaran selama tujuh hari. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan B. Menolak secara halus tugas yang diberikan dengan alasan sudah mencerah merencanakan cuti C. Mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada keperluan keluarga D. Mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan tersebut Atau K. E. Menunda, mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas Sebagai guru, Bapak Ibu akan memilih yang paling tepat Yaitu E menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Soal berikutnya, suatu ketika seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk mengamati panen kayu di hutan yang tidak jauh dari sekolah. Pemahaman yang paling penting untuk disampaikan kepada siswa terkait dengan kegiatan itu adalah: a) perlunya dilakukan peremajaan tanaman di hutan setelah kayu dipanen, b) kayu hasil panen yang sebaiknya diolah menjadi produk ekspor berkualitas, c) Kayu hasil panen itu dijual dalam bentuk produk olahan yang bermanfaat D. Perlunya dilakukan panen kayu secara bertahap supaya lahan tidak gundul Atau K. E. Kayu hasil panen itu perlu dihemat penggunaannya agar tidak cepat habis Bapak Ibu silakan dicermati dan pilih jawaban yang paling tepat Pilihannya adalah A. Perlunya dilakukan permajaan tanaman di hutan setelah kayu dipanen Soal berikutnya, karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri yes manis secara emosional. Berikut ini, aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada tahapan operasional konkret adalah A. Menjelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui ceramah. B mengerjakan ulangan harian c. memberikan daftar pertanyaan terkait peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW d. merasumideografi Nabi Muhammad SAW ataukah e. memberikan ukuran jarak real ataukah kilometer antara kota Mekah dan Taif silahkan dicermati bapak ibu sekalian yang berbahagia jawaban yang tepat adalah e. memberikan ukuran jarak real Antara kota Mekah dan Paip, soal berikutnya: pembelajaran contoh dan dampak positif hidup sederhana dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut: 1. Pendidik mengkondisikan peserta didik untuk menghati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana yang ditayangkan dengan menggunakan alat komputer dan proyektor. 2. Pendidik membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang aspek yang belum dipahami. 3. Pendidik menjelaskan tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana melalui metode ceramah. 4. Pendidik membimbing peserta didik menggali contoh dan dampak positif hidup sederhana dengan memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Dari langkah-langkah tersebut, yang termasuk kategori langkah belajar TPACK adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 1 dan 4 atau E 1 dan 3. Bapak Ibu yang hebat peserta pretest PPG, pilihan Anda adalah yang tepat B 1 dan 3 1. pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh dan dampak positif sementara yang 4 pendidik membimbing peserta didik menggali contoh dan dampak positif Jadi, peserta didik memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar Selanjutnya berikutnya adalah pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal yang tidak termasuk dalam siklus kegiatan reflektif pembelajaran adalah A. Melaksanakan pembelajaran B. Melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan C. tindakan lan, Tindak lanjut D. Kegiatan menyusun perencanaan Atau E. Membaca buku teks Bapak Ibu yang hebat Pilihan Anda yang tepat adalah Cermati dulu E, membaca buku teks. Selanjutnya, contoh soal. Setelah mempelajari rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, serta sunnah-sunnah dalam ibadah haji, menurut kalian, apa yang membedakan manasik-manasik haji sehingga masuk dalam kategori yang berbeda-beda, rukun wajib, sunnah? Ini adalah contoh soal HOTS. Untuk titik-titik, A, memahami. B mengkritisi C mengetahui D mengevaluasi ataukah E menganalisis Coba dicermati Bapak Ibu yang hebat Pilihan Anda adalah E menganalisis Soal berikutnya pengetahuan siswa diperoleh oleh siswa sendiri yang membangun dan mengembangkan pengetahuannya dari konteks yang terbatas dan sedikit demi sedikit Pernyataan tersebut merupakan pandangan dasar dari A. Idealisme B. Konstruktivisme C. Pragmatisme D. Progresivisme Atau K. I. Realisme Teori apakah yang paling tepat dalam konsep belajar? Cermati Bapak Ibu Pilihan yang tepat adalah B. Konstruktivisme Soal berikutnya, dalam proses pembelajaran dilaksanakan oleh peserta didik ada perangkat pembelajaran sebagai kerangka acuan kegiatan belajar mengajar seperti silabus dan RPP. Perbedaan mendasar silabus dan RPP sebagai perangkat pembelajaran terlihat dari A langkah-langkah pembelajaran, B materi pokok, C sumber belajar, D kompetensi dasar, atau ke E penilaian. Silakan dicermati perbedaan mendasar antara silabus dan RPP sebagai perangkat pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Langkah-langkah pembelajaran. Soal berikutnya. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaedah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah A. Memiliki manfaat yang kontekstual. B. Memiliki manfaat personal. C. Memiliki manfaat yang dinamis. B. Memiliki manfaat individual dan sosial Ataukah E. Memiliki manfaat teoritis dan praktis Bapak ibu yang hebat-hebat silahkan dicermati Dan pilihan yang tepat adalah E. Memiliki manfaat teoritis dan praktis dalam kehidupan di bidang perekonomian terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabannya adalah A. Menggunakan data dari pemerintah sebagai instrumen untuk menjelaskan naik turunnya perekonomian Indonesia secara periodik B. Menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain karena rakyat dapat bantuan langsung C. Meminta siswa mengumpulkan berita ekonomi dan berbagai media menyimpulkan bagaimana posisi perekonomian Indonesia. D. Mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. Ataukah E. Memberikan data naik turunnya perekonomian Indonesia beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. Pilihan yang tepat setelah dicermati Bapak Ibu yang hebat adalah... D. memberikan data naik turunnya perekonomian Indonesia beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. Berikutnya, lebih dari setengah siswa dari 30 siswa memperoleh rendah tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajarannya terlalu kerbalisme Tindakan atau interview apa yang tepat bisa diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar? A. menggunakan media gambar. B. Menggunakan strategi sosiodrama C. Membaca bersama D. Ceramah E. Demonstrasi di depan kelas Apa jawaban Anda Bapak Ibu yang hebat? Pilihan yang tepat adalah B Soal berikutnya Pak Hamid ingin melihat kemampuan anak dalam memperhatikan wudhu Penilaian praktik wudhu yang tepat adalah dilakukan dengan penilaian A. Tes lapangan, B. Jurnal, C. Essay, D. Tes praktik, atau K. E. Demonstrasi, yang mana paling tepat? Bapak ibu yang hebat, silahkan cermati, dan pilihan yang tepat adalah B. Tes praktik. Berikutnya, ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam suatu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan kecintaan pada profesinya adalah A meminta izin kepada anggota keluarga besar untuk menjalankan tugas B. menjalankan hobinya menjelajahi daerah baru untuk menambah pengalaman C. mempercantik lingkungan sekolah untuk menambah aktivitas D. menemani siswa-siswa berkreasi untuk menghilangkan kejenuhan sehabis belajar atau ke E. mengajar dengan tekun di daerah terpencil bagaimana mestinya jika Anda yang mengalami hal ini bapak ibu silahkan pilihan anda apa yang tepat adalah eh mengajar dengan tekun daerah terpencil sebagaimana mestinya soal berikutnya adalah dalam suatu diskusi kelompok pada pembelajaran PAI dari 5 kelompok hanya ada satu kelompok yang melaksanakan diskusi dengan baik kelompok yang lain umumnya tidak menguasai materi untuk menjawab masalah yang didiskusikan pada satu kelompok yang aktif, mereka terdiri dari peserta didik yang paling pintar di kelas. Berdasarkan sajian data tersebut untuk memperbaiki agar semua kelompok dapat bersekolah dengan baik adalah a. Guru memberi hadiah kepada kelompok yang aktif agar kelompok lain termotivasi untuk mendapatkan hadiah yang sama seperti kelompok yang aktif itu. b. Memisahkan kelompok yang aktif keluar kelas agar kelompok yang tidak aktif tidak merasa rendah diri. c. Guru menyemangati kelompok yang tidak aktif Dengan berteriak-teriak Dengan Yel -yel semangat, maju terus, jangan mundur Kita kelompok hebat D. Dilakukan perubahan anggota kelompok Agar peserta didik yang pintar Tidak mengumpul pada satu kelompok E. Memberi tugas Kepada seorang peserta didik yang dianggap Paling menguasai masalah Untuk berkeliling ke setiap kelompok Untuk melepaskan cara menyelesaikan masalah Kalau Ibu yang menjadi guru, yang sedang mengajar, apa pilihan yang paling tepat yang bapak ibu lakukan? Jawaban yang benar adalah D. Dilakukan perubahan anggota kelompok agar peserta didik yang pintar tidak kumpul pada satu kelompok saja. Soal berikutnya. Seorang guru SKI diharapkan mengimplementasikan pembelajaran holistik dengan tujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual Sehingga dalam proses pembelajaran, guru mengharapkan agar peserta didik membicarakan atau menulis pikiran untuk menciptakan pemahaman personal Kemampuan tersebut merupakan ciri dari A. Mengamati B. Berpikir C. Kemandirian D. Sensasi ganda E. Artikulur Cermati Bapak Ibu Dan pilihan yang tepat adalah C Soal berikutnya Sebagai wali kelas dalam rapat kenaikan kelas Ada salah seorang siswa yang berada di bawah perwaliannya dipertimbangkan tidak naik kelas Padahal diketahui bahwa sel bersangkutan adalah anak pejabat yang sangat disegani daerah itu Tindakan yang diambil wali kelas sebaiknya A. Mengikuti keputusan kepala sekolah tentang anak seorang pejabat di daerah B. Mengusulkan adanya pertimbangan khusus untuk kenaikan kelas bagi anak seorang pejabat C. Memperjuangkan agar anak seorang pejabat tersebut dapat naik kelas D. Menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut E. Menjelaskan bahwa anak yang dipertimbangkan tidak naik kelas adalah anak seorang pejabat daerah Bapak Ibu yang hebat cermati pilihan-pilihannya Lalu pilih yang mana paling tepat yang tepat adalah D. Menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut. Soal berikutnya, guru melaporkan secara tertulis mengenai masalah dan solusi pada pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tujuan teori. Laporan disiapkan secara sistematis sehingga menjadi pengetahuan ilmiah dan dapat menjadi memberi manfaat bagi guru-guru lain, baik secara teoritis maupun praktis. Karya tulis ilmiah tersebut dapat berbentuk A. Artikel. Pemrasarana ilmiah B. Ensiklopedi C. Biografi D. Laporan penelitian ilmiah Atau ke E. Resensi Silahkan dicermati Bapak Ibu yang hebat Pilihan yang tepat adalah D. Laporan penelitian. Soal berikutnya pihak sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Salah satu siswa yang merupakan anak dari sahabat Anda sering terlambat masuk sekolah. Untuk menghadapi hal tersebut yang Anda lakukan adalah A. memberikan teguran dan hukuman dengan membuat pernyataan untuk... <tuh> terlambat lagi. B. meminta peserta didik membuat Tulisan pernyataan tidak datang terlambat sebanyak 10 kali. C. Memberikan hukuman berupa membersihkan sampah yang ada di kelas kepada siswa yang bersangkutan. D. Memberikan hukuman lari di lapangan sekolah sebagaimana telah ditetapkan oleh guru piket. E. Meminta peserta didik untuk membawa tanaman dan menanamnya di depan kelas. Bapak ibu guru yang hebat, Anda pilih yang mana? Cermati dulu. <tik> Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan teguran dan hukuman dengan membuat pernyataan untuk tidak terlambat lagi Soal berikutnya, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah Tempat guru mengajar dengan tujuan perbaikan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut MC Tegart Dalam pelaksanaan DAP Dapat digabungkan antara A. Rencana dan observasi, B. Tindakan dan refleksi, C. Rencana dan refleksi, D. Observasi dan refleksi, atau K. E, tindakan dan observasi. Bapak-Ibu silakan dicermati. Jawaban yang tepat adalah E. Tindakan dan observasi. Soal berikutnya. Berdasarkan penilaian hasil belajar baca tulis Al-Quran, beberapa orang peserta didik belum mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam KKM. Oleh karena itu, guru memberi kesempatan kepada beberapa orang siswa tersebut untuk mengikuti program pembelajaran baca tulis Al-Quran agar hasilnya mencapai KKM. Kegiatan pembelajaran tambahan tersebut termasuk A. Formatif B. Pengayaan C. Remedial D. Penugasan Atau E. Pengujian kembali Silahkan dicermati Bapak Ibu Kegiatan pembelajaran tersebut termasuk C. Remedial Soal berikutnya Perhatikan kegiatan pembelajar berikut ini Satu. Peserta didik menganalisis kisah Nabi dalam Al-Quran 2. Peserta didik menonton video sahabat Nabi Tiga. Peserta didik hukum pembacaan dalam Quran Surah al Mujadalah. 4. Peserta didik menghafal Quran Surah al Mujadalah. 5. Peserta didik mengamati kisah lukman dalam Al-Quran yang tidak termasuk dalam belajar sosial adalah A. 5 dan 1 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4 D. 4 dan 5 Atau E. 1 dan 2 Yang tidak termasuk dalam belajar sosial Cermati Bapak Ibu Ternyata pilihan yang tepat adalah C. 3 dan 4 3 4 Soal berikutnya, Pak Kosi menerjemahkan dan menafsirkan Quran Surah Nuh ayat 22 yang artinya Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah maha pengampun, maha penyayang Asbabun Nuzul ayat di atas berkaitan dengan sifat sahabat Abu Bakar anhu Yaitu sifat kebenaran, kejujuran, pemaaf, pendendang, kedermawanan Jawaban Anda setelah dicermati adalah E. Kedua. Soal berikutnya, ada siswa, ada tiga siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria minimal atau KKM untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampuh. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. B. Memanggil orang tua siswa untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. C. Meminta siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajar temannya di kelas D. Meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat Atau E. Memberi tugas tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM Jawaban Anda setelah dicermati, pilihan yang tepat adalah D. Meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat Jawab soal berikutnya adalah setelah mendengarkan uraian Pak Guru terhadap ayat Al-Qur'an yang berbunyi ala inna auliya auliya Allah la haufun alaihim wa lahum ya maka peserta tadi menyimpulkan bahawa para wali Allah adalah Orang yang beriman yang tiada merasa khawatir dan tidak bersedih hati, orang yang beriman tiada merasa khawatir khauf dan tidak bersuka ria. C. Orang beriman yang lagi merasa khawatir atau khauf dan tiada bersedih hati. D. Orang beriman yang merasa khawatir atau khauf dan bersedih hati. E. Orang beriman yang tiada merasa khawatir atau khauf dan tiada bersenang hati. Ala inna aulia La alaihim Jawaban yang tepat adalah A. Orang beriman, tiada merasa khawatir, al-khawf, dan tiada bersedih hati. Soal berikutnya, menurut pedoman pembelajaran kurikulum 2013, kurikulum nasional pendekatan pembelajaran harus berdasarkan kepada pendekatan saintifik atau yang dikenal dengan sintak genetik. Hal itu dimaksudkan agar peserta didik terbiasa berpikir logis dan prosedural sesuai dengan tahapan-tahapan ilmiah. Apa sajakah sintak generik genetik itu? A. Menentukan, mencoba mengamati, mengevaluasi, dan tindak lanjut. B. Mengumpulkan informasi, menanyakan, merencanakan, mengevaluasi, menilai. C. Merencanakan membuat, melayala, menjalankan, mengamati, mengevaluasi. D. Mengamati menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. E. Mengamati, merencanakan, menjalankan, evaluasi, menilai. Silakan dicermati, Bapak Ibu. Pilihan yang tepat adalah D. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Soal berikutnya, uraian soal dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bekasi biasa ditumpu dalam waktu satu jam 30 menit. Namun karena macet perjalanan ditumpu menjadi 5 jam Bagaimana Anda melakukan sholat duhur dan asar jika Anda berangkat dari pukul 11. Berikut uraian soal di atas. Termasuk salah satu contoh soal hot level A. Analisis B. Pemahaman C. Evaluasi D. Pengetahuan atau E. Kreasi. Coba dicermati pilihan yang paling tepat dari jawaban A, B, C, dan D, dan E yang dipilihkan adalah yang tepat A. Analisis Soal berikutnya, anak seorang tokoh yang dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah Tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru adalah A. Memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari B. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut C. Melaporkan tindakan anak kepada guru orang pada orang tuanya agar dibina oleh orang tuanya C. Memberi sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya E. Memberi sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah Silakan dicermati Bapak Ibu Pilihan Pilihan dari jawaban yang diberikan Yang tepat adalah B. Memberi sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut Soal berikutnya, Anda memiliki siswa yang sedang sakit Sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah A. menyarankan untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. B. menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-temannya yang berprestasi. C. memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalannya. D. meminta teman-teman yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. E. menyarankan untuk menjiplak catatan dan tugas kepada teman-temannya yang terdekat. Jawaban yang tepat dari opsi-opsi ini adalah Eh, menyarankan untuk mencatat catatan dan tugas kepada teman-teman mereka. -teman Soal berikutnya untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan lautan yang luas terbentang dari garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan yang kesatuan bangsa dan negara. Guru perlu memberikan penekanan pada a memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah memilih pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. B pembangunan infrastruktur yang seimbang antara pusat dan daerah sehingga masyarakat sejahtera c kemajuan pendidikan yang merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan d memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh agama dan adat untuk membina persatuan kesatuan bangsa atau e pola hidup bersama masyarakat maritim Indonesia yang sanggup memanfaatkan kekayaan alam bapak ibu silahkan dicermati pilihan yang tepat adalah e pola kehidupan bersama masyarakat maritim Indonesia yang sanggup memanfaatkan kekayaan alam Soal berikutnya, materi pembelajaran yang diberikan guru diharapkan kontekstual dengan perkembangan zaman. Ibu Yani berusaha mengajak anak untuk dapat berpikir logis dan rasional. Di bawah ini kegiatan diskusi kelompok tercermin pada A. Guru dan siswa berdiskusi bersama B. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru C. Guru dan siswa melakukan tanya-jawab terstruktur dalam pengawasan guru D. Guru ditemani siswa berdiskusi E. Guru memberikan masalah dan siswa mendiskusikannya dalam kelompok dalam pengawasan guru Silahkan dicermati Bapak Ibu yang hebat Pilihan Anda yang tepat adalah E. Guru memberikan masalah dan siswa mendiskusikannya dalam kelompok dalam pengawasan guru Soal berikutnya, soal-soal yang dibuat dengan mempertimbangkan KIKD dan indikator, maka disesuaikan pula tes yang akan diberikan untuk melihat capaian pembelajaran yang dilakukan. Membuat deskripsi dari hasil capaian siswa dalam soal unjuk kerja biasa menggunakan A. Skala interval B. Skala verbal C. Skala nominal D. Skala rating Atau E. Skala ordinal Bapak Ibu yang Cerdas, silahkan cermati, lalu kemudian pilih yang paling tepat. Ternyata D skala rating. Soal berikutnya: observasi, studi dokumentasi, angket, wawancara, tes, orang yang unjuk kerja, pilihan ganda, portfolio, jenis, penilaian yang tidak digunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotor adalah A1 dan 8. B. 2 dan 9 C. 5 dan 8 D. 3 dan 5 Atau E. 4 dan 6 Ingat yang tidak digunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotor Cermati Lalu pilih Jawabannya tepat C. 5 dan 8 Tes urayan Dan pilihan ganda Soal berikutnya, ketuntasan belajar merupakan pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai persyaratan penguasaan kompetensi lebih lanjut pada kompetensi belajar tentang sifat-sifat sahabat Rasul Rasulullah SAW. Ketuntasan belajarnya adalah A. Menghafal sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW B. Menyebutkan sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW C. Memahami sifat-sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Wasallam. D. Mendiskusikan sifat-sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Atau E. MemDemonstrasikan sifat-sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang hebat, silahkan cermati dan tentukan pilihan Anda. Jawaban yang tepat adalah B. Menyebutkan sifat-sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank mm -hmm. you.